ini salah satu korban di lokasi RW 8 Kampung Sinagar Kolot Desa Nagrak Utara yang kondisinya cukup rusak berat. Personil yang ada dari posisi hari ini dari Pak Babinsa dari Satgas Bencana dan juga aparat desa juga Linmas sedang melakukan Verifikasi data berkaitan dengan jumlah korban eh, akibat dari puting beliung eh, siang hari ini. Sementara perkiraan sekitar 50 rumah eh, termasuk rusak berat. Tetapi Insya Allah kami akan segera melakukan eh, verifikasi data lebih valid lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.